cepat diterbangkan dan ditilai oleh panitia jangan berpindah Kali tempat ini layangan ya. jangan berpindah tempat nih ngantar anak sekolah bawa motor motornya motor lama loh. motor tahun patang pulu lima dulu penasaran tidak kalau sudah, layang sudah siap tolong diangkat layang layangnya mas sudah layangannya sudah siap tolong diangkat takjul ya siap siap, siap. Kali ini di nomor urut 17 ada Kunir balap. Nomor 18 ada dari mana? Delapan belas untuk. Aja. Pak Tani ngantar anak, anak sekolah alang-alang. Nomor 21 ada Tani. Bawa motor. Dan di nomor 22 ada Garuda. Motor lama, motor lama. Motor Jakarta, Tani. Pak Tani. Alang-alang Pak Tani, Tani. ngantar -e. anak sekolah lor. pakai Udah. sepeda motor, motor lebih yang siap diterbangkan dulu ayo 3 2 1 yang siap diterbangkan dulu ayo hati-hati apa berpindah tempat mas ini nomor berapa mas nomor 18 ya ini nomor 17 Joba oh, Tani ngejar ah, Garuda nomor berapa? Garuda nomor berapa? 22. Oh, okay. Lolo Pak Tani ngejrek. Oh, 22 nomor ah, Garuda nomor 22. Pak Tani nomor 21. Tani nomor 21, ayo pak Tani, gyal-gyal anaknya di gendong pak Tani <tuk> Ya musiknya gak apa papa gak keras pak gepeng Audio sound cashback Terima kasih kembali untuk para donatur Seluruh dinginan bersatu ya Pak Supri Toto Laris Jaya Kak Uar bapak adik bapak, dan juga masih banyak pak panggil ya? pak tan ini janin ngelip loh paling timur baruda nomor 22 tidak bisa tepat ini ya nomor 17 18 19 21 22 dan langsung nanti setelah ini dipersiapkan untuk naga nomor urut 2 dan nomor urut 20. Ya. Sudah selesai? Sudah? Ya terima kasih.